de for But... love. Ini terima kasih setahun kepada yang kami hormati ibu dokter Ibu Terima Sekaligus akan membuka secara resmi acara kita untuk dan dari ayah yang masih saya sayangi dan saya fakultas selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para peserta ya tentu kegiatan ini sekalian sangat bermanfaat bagi kita untuk memberikan wawasan yang berhubungan dengan gambaran secara tanggung secara secara lengkap prosesi bagaimana kita melaksanakan ibadah haji anak-anak sekalian ibadah haji itu akan sempurna akan menjadi mabrur, bukan hanya karena niatnya niat pasti untuk mendapatkan meraih Haji makhluk itu tentu awali-awali dekatnya. Yang ini memang merupakan materi dilihat program kerja partikel. Ibadah untuk masyarakat akan berada di kata, agama dan di TKI. Dari mata Saya ngajak kita semua yang ada di sini membuka acara ini secara resmi dengan sama-sama melepaskan babas basmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ini memusahkan dari seluruh pondok dan ya Allah setiap pagi Allah Berdiri ya Allah Nabi Muhammad Sutuk beliau, saudara-saudaranya, yang untuk dan Begitu, masyarakat ini adalah tiupan yang terbaik kepada para najwa Allahyar. Untuk pegangan kami jadi dalam hal yang di sisi-sisi bagaimanapun. Allah, Ya Allah, pada kembali kami bersyukurku lagi, Ya Allah. Kembali kepada kami masih berawaknya, sehingga kami berada di bulan yang mulia bulan rakyat, Insya Allah, bulan ini. Masa bukan kami pada bulan siapa? Sampai kami banyak berberan suci Ramadan. Dan setiap tanyanya itu, Andai, makasih hati. karena mati, Bapak-bapak, bapak dengan Bapak Provinsi. selamat apa yang ada? taruh itu buat aku paling Nah, bagi -bagi. Jari -jari. Biar kalian tak langsung tahu ya bagaimana pesawat dan disatukan nanti ada pentolnya dibuka kemudian lalu tasnya yang bakasi, tas punggung taruh di sini ya poskan di sini ya tinggal lipat ininya ya Sudah ya, pancuran selatan di dalam ini namanya hiji jismah ya. ini, hiji jismah dan di atas ada pancuran emas, pancuran air, tapi bukan dari emas supaya air air lain atas, dan itu nanti itu tujuan tujuan alat alat pembuangan airnya, maka dikasih pancuran hiji jismah ini tempat yang bagus untuk berdoa, nanti. Kalau kalian haji umroh, usahakan sholat. Kalau pacar setiap hari sholat teruskan dua minimal di sini. Sholat boleh, sholat hajat boleh. Minta istri, lagi. Minta suami diikat sampai mati, ya. Nah, jadi berdoa di sini. Di tempat yang bagus. Pernah sahabat, pengen sholat di dalam di dalam tabrak, kata Rasulullah usah sholat di dalam Ka'bah Niyan, kanung Ka'bah itu ditutup, maka supaya seperti kita mendapatkan keutamaan seperti sholat dalam Ka'bah, maka sholatlah dihigit semakin di sini. Sama saja. Ya. Maka sholat di sini maka keutamaan sama seperti kita sholat dalam Ka'bah. Ukuran ini ukuran sebenarnya, 11 meteran lebih sini sana tidak ya, perlu sama ada yang sejagat ada yang rugas sekitar 13 m dan tingginya sekitar 19 m. Baca teman Jakarta. Enggak ya? Sudah kosong Pun mereka tetap tawaf, mereka tetap antri nyium Hajar Aswad. Hanya sholat lima waktu saja yang berhenti. Ya, setelah salam mereka langsung mengejar untuk mencium Hajar Aswad. Padahal enggak ada utamaannya Ya. Kalau saya tidak sangat, tidak menganjurkan untuk mencium Hajar Aswad, kalau bisa silahkan. Kalau tidak baca tidak usah, karena bukan sunnahnya. Nah, ini Hajar Aswad, Hajar Aswad ini kata Rasulullah, ini adalah batu dari surga. Sebelum kita mati, kita sudah bisa melihat benda surga yang Allah tunjukkan di muka bumi. Maka harus bertambahlah keyakinan kita, karena kita belum mati, ya. Nanti kalau kita sudah meninggal, nanti dihidupkan di surga nanti akan ketemu dengan Hajar Aswad juga Nah, terus ini adalah pojok Hajar Aswad untuk mulai dan selesainya kita tolak ya, Tawab ini tujuh keliling dan posisi tawab di sebelah kiri kita Sudah segaris seperti saya, sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah bawah ini ada garis ya, Dan di atas sana, katakanlah di lampu itu, nanti ada lampu hijau di Masjidil Haram nanti dikasih lampu hijau di sana maka ini sudah segaris ya sudah seperti garis ini paham ya sebelah kiri dan kita ketika tahun nggak boleh muter-muter eh salah masuk Ibrahim ini masuk Ibrahim ya masuk Ibrahim ini seperti burung seperti bapak. tapi di situ ada batu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika akan bisa Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. ilaha illallah. La Pulang dari jauh, Apa Bar, Kita lihat ya, karena Ta'ala tolak kecukup. Islam sudah. Nias kita mulai melangkah jalan. Ah, baik, Beda ya beda, yang saya sangat bertanya. yang saya sangat bertanya. Ya, saya sangat bertanya. Ya, saya sangat bertanya. Ya, saya Ya, saya sangat bertanya. Ya, saya Ya, saya sangat bertanya. Ya, saya Ya, Ya, Wabarakatuh, wa makanya, untuk Saya Selamat datang Selamat berjumpa di yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.